Kakak Eh, tiga aja gak? Iya Gak cowok ya? Aduh, jomblo ya <tuk> gak salah karena kalian banyak kali buat permintaan video bang buat lagi bang prank ke jendot tiang uh banyak kali ini bakal kita buat yang ketiga ya yang ketiga jadi ini kita dua lokasi karena kemarin aku di gor pancing kan gor pancing itu enggak ada nggak ada korban lagi udah sore kali juga jadi aku lanjut di lapangan binje ya jadi buat kalian yang penasaran ya langsung aja kalian cek videonya intro gitu katanya kak ya memang wow keteku Pak, kami jual kami. Eh. Kakak, tiga aja Aduh, jomblo ya. Oh! Oh! Eh! Oh! Oh! Oh! Oh! Butuh tiga aja. Enggak coy ya? Enggak belum ya. <tuk> kau tanya kak kamar mandi mana ya, kak? sana, sana di situ, sana cewek semua kamar mandinya kak, nggak ada cowok, ah sebelah situ ya kak, nggak sana cewek semua kamar mandinya. <tik> Aku tidak berangir Aku tidak berangir Aku aku buat lucu-lucuan sama kakak izin aku upload video boleh ya kak? izin boleh lah ya masukkan youtube boleh lah kak ya itu kak kamera ya kak kakak kakak itu kalau mau lihat di channel wajon kak boleh cek youtube nya makasih ya makasih ya kak ya santai kan kayak ini pasti udah dulu ya Kakak lagi direkam bu, buat video prank. Gak tau itu kamera ya kak. <laughs> itu itu ya. <itu. laughs> kak izin ya kak ya. Izin ya. Kak izin upload boleh ya? Boleh nanti cek channel youtube nya di Wakjon ya kak. Oh, oh Wakjon. Oke. Okay. Terima ya kak.